Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hah? <laughs> <laughs> Mirip banget Anjay atau Lelintar Mirip gimana sih? Kok kamu mirip sama tuh Lelintar Youtuber termahal? Kayaknya salah deh Nggak mirip Bisa aja kok Mungkin salah kali kalian ngomong Tidak ada bro 50 ribu ya? Ayah udah mbak Okadian ya Masa Okadian ya Ini Iya gak? Oh ya?